I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue blue sky and all ah. that I can What? see, is just the yellow lemon tree. Shit. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh I can see my god, oh my god. Oh Typing berapa WPM? A few moments later. Ah, belum biasa gue sama kata-kata yang nggak familiar. Apalagi nih? Awal-awal udah, awal-awal. Oi, is this? Dua kata pertama udah disuguhin mantan tercinta nggak tuh? Oi, apa-apaan nih? What is this? Maunya apa aja nih? Subway office tadi mana? aman. Ah, Tor. Ayo mau bangun ya. <tuk> Ye yeah, buat. Oke, siap mati lampu gua. Kenalkan, saya adalah laki-laki jenggotan dari Pasok Kalimantan. Akan menggoda pria dengan suara yang kawai. Sekira diseña. Kawai What the f <laughs> why why why did you make that sound? Suara lu lo itu loh. Lu lo tau gua bisa suara kayak gitu ya? Itu bakat anjir, berbakat anda menjadi hode. Mati lampu tuh sebenarnya pertanda pertanda buruk gitu kan. Kenapa ini orang-orang masuk ke dalam lemari semua? Oh. Oh. That's some real creepy right there. Kita buka aja udah ada orang paling atau oh, enggak ada total jedi ada sesuatu itu kan benar ndo goblok eh la ba ba ba ba Ya, ya, ya, apalah itu? Halo Bambang, apalah itu barusan? ya, ya, ya, ya, kok ada pocong di atas atap? Ah, gimana caranya kamu bisa lompat ke sono? ya, ya, si ocong, ocong, gimana sih? Ini ya, pintu nih. Any idea guys? Lagi nonton? Any clue? I gotta out quick Bukan lewat sini ya WAIT WHAAAAAT Gila dia Wolf flame terus udah kayak nyerem tanaman di Harvest Moon Garuda emas paling tinggi kata orang-orang Gila layak aja deh WIH hey, SILI KOPOK Oh mau kan jadi pacar aku? Gak mau Asu. Eh? Merek, nih bocah kurang ajar. Mereka tahu ada tangan di bawah, nggak, nggak ngomong. Mereka emang emang hewan Oke, okay, aku harus cari buku ibu sekarang. Gimana gue bisa menemukan buku ibu? Eh, bukunya di mana? Thank you Bapak Mustafa Titan buat lagunya like ya. Rame gitu. Suara sapi atau suara pintu itu baru saja. gue sapi itu bukan sapi itu bukan dianggap dewa ya kawasan dari Bali. Ya? Pokoknya persembahan. Cuman gue nggak tahu apakah kalau seandainya ada suara sapi itu tandanya ada bad omen? Mini, apa itu lo Goblok di kanan gua, ada suara apa itu barusan ngelenguh? Sialan! Judi, uh, dapatnya ampas. Sudah kuduga bintang tiga semua. Kerion, kerion, dapatnya ampas semua. Gak, Pak. Oh! days later, gak usah razor cuma? Percuma, gue udah ada hidup. Alala, Nyambas. Halala ah Oh, munggu. Apa nih? <San> Gimana caranya bisa nyampe ke yang sono? Iya, <San> gak bener berarti Oh, yang ini bener. Oh, yang ini bener. ini benar. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Kok jahat sih? Kok jahat Kok jahat jahat jahat sih. sih. I'm block. You want to put this stuff apart, you super-stabbed You're a cop, right? You handle a gun. TUSUK TUSUK Aku harus menusuknya dengan benar harus menusuknya dengan benar Aim correctly and push it through TUSUK uh, leher Alah syah NGACO Hah? NGACO Aku pilih Oh itu tim. Aduh ini ini ini game gak saya tutup jantung sumpah. Goblok goblok itu ti, itu musuh beneran ternyata. Teman goblok woi. Teman woi. Woi. Woi itu teman goblok eh. Teman goblok. Ini satu teman gua IQ 20 sumpah. Itu kursi maunya apa sih? Ya mungkin dia ngarep giveaway gitu kan dari channel gua. Siapa tahu di siapa tahu dengan dengan tampil di videonya Laudavian dia dapat. <laughs> Don't. Look. Back. Tapi gue penasaran sih yang akan jadi gue sentiasa gue look back sebenernya. Back, sebenernya. kita harus kemana ini? Ini ada kunci lagi ya? Bisa dipakai gak nih kunci ini? Bukan dong? Gak bisa ya? ledge ledge oke okay. oh uh, anjir goblok what the heck is that apa itu oh uh, my god eh mouse gua kelempar dong <laughs> apa itu <laughs> wait what mouse gua kelempar dong itu enggak apa-apa <laughs> no i have no friend ay i <laughs> gak lu, gak lu bayangin gini aja dari Gak lu bayangin gini aja sih dan SMA tuh yang main, yang bener-bener main Game yang bisa dianggap kayak game tuh siapa sih Gua lu, tuh siapa lagi paling Sisanya pada main Dota gak nah, si SMA pada mainnya, ya Dota itu bisa dianggap game sih Cuma maksudnya game-game yang Yang selera kita gitu loh ah lu lo sampah cok Nih! Oh no, udah gak ada emo Oh yeah ma sama tinggal. Sama boy, tinggal. Boy. Dia di sini, dia di Tahu-tahu, di di di di di sabar, sabar, sabar, sabar, Dia kabur, dia kabur, dia kabur. Sip. Sip. Always... <laughs> Untung nggak <laughs> di end sama dia. Untung dia datang, dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Oh feel see what the fuck <laughs>